Uh, kembali lagi bersama saya pada saat siang hari ini Kita sebagai anak-anak Tuhan Harus belajar dan tinjau dari berbagai macam Alkitab yang telah menjadi pedoman Atau pegangan kita sebagai orang-orang percaya Nah pada saat siang hari ini saya Memberikan pengertian tentang kristologi dalam surat Ibrani Nah yang pertama Tentang pengertian kristologi dalam surat Ibrani yang pertama memperkenalkan kita kepada karya Allah Yang objektif untuk menjabatangi jurang pemisah yang lebar Nah dan yang kedua Kristologi juga menunjukkan kepada kita Bagaimana Allah datang kepada manusia Untuk menyingkirkan penghalang antara Allah dan manusia Nah yang ketiga Memperbarui manusia agar dapat memasuki kembali persekutuan dengan Allah Dan dengan Tuhan itu sendiri Nah yang keempat Kristologi adalah ilmu pengetahuan secara sederhana Yang memperkenalkan di diri Kristus dalam kemanusiaannya Nah dalam Kristologi di kitab Ibrani Juga kita belajar bersama-sama Bagaimana Kristus lebih tinggi dari malaikat Lebih tinggi dari Musa Lebih tinggi dari Harun Dan lebih tinggi dari segala yang ada. Nah, di sini dalam surat Ibrani berbicara bahwa tentang keunggulan Kristus, artinya Kristus sebagai anak Allah yang unggul dari semuanya dan dia juga terlibat dalam segala yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.